Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kita banyak tapi tidak nyampe yang asli itu kesalahan sendiri. Eh? Yang asli itu kesalahan sendiri. Jadi, berdoa minta kepada Allah, tapi dia tidak menindaklanjuti doanya. Persis seperti ada orang lapar, pengen makan, berdoa kepada Allah, "Ya Rob, kami lapar, ya Rob." kami minta makan, kami minta kenyang tapi dia nggak mau makan. Kalau kamu ingin alim, kemudian syarat-syarat alim tidak kamu lakukan, maka tangihlah mun. Haihata haihata, jauh tidak akan terjadi. Bukankah Rasulullah mengatakan innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu bisa didapat dengan cara belajar. Dengan sungguh-sungguh baru ada hujan menjadi sebuah alasan. Aduh hujan gak jadi kerja saya. Aduh hujan gak jadi berangkat ngaji saya. Baru ada hujan sudah terseok-seok. Bagaimana kalau anda sudah terjun di tengah-tengah masyarakat? Masyarakat umat akan menerkam kamu akan gejuk-gejuk kamu eh? kalau nggak apa begitu kan eh? makanya kalau masih mondok itu, caranya ini santri itu harus punya anti galau tidak ada sebuah alasan tetap sungguh-sungguh apapun keadaannya hmm? Allah itu kalau pengen mengandinkan seseorang Maka hmm? Maka Orang itu diberi kesungguh-sungguhan yang dahsyat, Yang tidak pernah ada sebuah alasan hmm? Ustadz udah jam setengah dua belas Udah jam hampir jam sebelas Teruskan Teruskan seperti itu. Banyak pondok-pondok pesantren kalau udah jam 10 udah berhenti. makrul makrulail, rata-rata orang ketipu di waktu malam. Mereka habiskan waktu-waktu itu untuk tidur. Padahal langit itu terbuka di waktu malam. Tidak ada orang yang takarup, tidak ada orang yang berdoa di malam hari, tidak ada orang yang belajar di malam hari kecuali ilmunya, doanya akan dijabarkan oleh Allah kami sodorkan sebuah metodologi, untuk memudahkan Anda memahami Quran, untuk memudahkan Anda memahami hadis memudahkan Anda memahami kitab-kitab kuning jangan pernah ada jenuh karena sesungguhnya pakar-pakar itu tidak pernah punya bahasa jenuh jenuh tidak ada itu, orang-orang alim itu rata-rata sama kang punya karakter yang sama, carikan orang-orang alim, nggak ada e antara satu dan yang lain sama seperti wali ini, carikan wali yang kaya, enggak ada wali yang kaya wali ini pikir. walaupun rumahnya mewah megah walaupun mobilnya pirang pun setiap kota tapi pikir tapi itu, Kamu melihat saya kayak Kayak casingnya Yang asli pekin Kami sedurkan sebuah metodologi Semoga kamu semua ini Sepeninggal saya Setelah saya wafat Kamu semua Dimanapun ada berada Membawa perestafetan metode ini Ajarkan kepada pada umat, kenalkan kepada umat, mudahkan umat nahwu musyarof luat dengan metode yang saya sampaikan semoga saja ini adalah bagian daripada mutajadid, bagian daripada mujadid, bagian daripada pembaharuan di era virus corona di era zaman globalisasi, di era zaman teknologi di era zaman yang tadinya anak-anak kecil nggak kenal namanya game setelah tahun 2021 ke atas jangankan anak kecil ma e karo e main game percaya nggak? Ya. saya itu lihat bapak-bapak padahal pecinan netizen, saya kira itu baca artikel atau baca Quran tak intip dari belakang main game Kami sodorkan sebuah metodologi. Metode ini adalah untuk mempermudah sebagaimana Rasulullah sering berpesan kepada kita. Yasiru walatu Asiru, permudah jangan dipersulit. Permudah jangan dipersulit. Kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Hmm? Kalau bisa mudah, memahami Nabi SAW, tidak harus pakai imbriti, tidak harus pakai alfia, tidak harus pakai Ibnu Akim, tidak harus pakai Alzaz. Ha, hasil al huduri tidak harus pakai Kodil Kudo tidak harus pakai Hasil Al-Soban tidak harus pakai Jamu Dulus lama. Lagipula mempelajari semacam itu itu mempelajari untuk mereka-mereka yang kelasnya kelas Musonif. Tapi kalau hanya sekedar untuk membaca Kitab Kuning memahami Kitab Kuning menterjemah Kitab Kuning Insya Allah Al-Arba'in Finahbi fi wal Walduqot ini cukup. Barusan saja kami tadi sudah saya terangkan pada pertemuan pertama tadi. Membahas mengenalan tentang metode Arba'in kepada orang-orang yang baru belajar. Yang pasti metode saya ini, metode Arba'in ini jumlahnya ada. Jumlahnya ada. Lima itu adalah angka yang hoki. Pokoknya Allah inna Allah itu ganjil seneng dengan sesuatu yang ganjil Kalau kamu tidak bisa nikah dengan angka tiga, nikahlah dengan angka satu. Hmm? Kalau kamu tidak bisa nikah dengan istri tiga, nikahlah dengan istri satu. Jangan nikah istri dua. Rekoso. Rekoso. Ini pokoknya ngunuh. Karena Allah bisa fanki atau balak kombinasi tak itu berarti rekoso Kalau pengen nggak rekoso pilih angka yang ganjil 3 atau sa? satu. Pilih tiga atau satu. satu. <laughs> pilih dia atau kamu. <laughs> Metodenya itu ada lima santai biar nggak tegang. <laughs> Metodenya itu ada 5, sebutkan Isemu Metodenya ada 5, satu, dua, tiga, empat, lima. Ini kan, kamu itu kalau pengen cespeng keilmuannya, caranya, caranya belajar itu yang suhu-suhu, yang semangat, belajar muripati ngendong. <laughs> ah, tadi seharian seharian ngopo kamu itu rasa kaekan alasan nih Ancanure kuning tengah hutan kakak alasan alaskan hutannya enggak jangan kebanyakan alasan ciri-ciri orang nggak sukses alasan ini kecekak mo maaf Yai saya sibuk ya udah yang ini ya kerja, aduh, yang ini juga kiai saya sibuk, udah sibuk lagi kiai terus teruskan olehmu sibuk, uremu dengan jembatan nengisar jembatan, Hah? dunia ini akan dikuasai oleh orang-orang yang disiplin, kreatif, gerak cepat, sungguh-sungguh, tidak pernah menunda pekerjaan, yang selalu Bahan. Mamanya saya hewan akan jadi singa di tengah hutan, percaya nggak? Semuanya so, saya ada di Jakarta akan duduk di parlemen. Semuanya so, saya ini ada di Roma, oh, jadi uskup <laughs> di sini jadi ketua <laughs> di sini jadi pemimpinnya <laughs> di rumah jadi di kepala keluarga. Neneng kamar, kok oh, paling jagoan? <tik> santai, kang, santai, santai hmm. Coba Biasanya metode ini ini Saya nyampaikan itu huruf dulu Kenapa Ustadz kok huruf dulu? Karena huruf ini adalah materinya yang paling sedikit Materinya kalimah huruf ada? Tidak Materi kalimah isim ada? Tidak Materi kalimah isim ada? 11, sama 10 sama 5 yang paling sedikit apa? Berarti materi isim, fiil, huruf yang paling sedikit materi apa? Oh. Maha benar Allah dengan Allah menyodorkan di Al-Qur'an adalah huruf jin. kalimat huruf. Luar biasa. RPN saja keramat gara-gara keterangannya kalimat huruf dulu. Niru Quran yang akan, yang akan meneruskan estafet ini toh kamu. nak sampai lulelulelulelulelul, jam sebelas besemuunta ngantuk, jam 12 <gimana, gimana kamu mengestafetkan? dengerin itu pahlawan yo ngaji itu seperti menyiapkan pasukan perang gitu loh. pedang-pedang sudah tergunus bambu menceng semuanya sudah tergunus Dengerin, woi pasukan ninja, dimana bintangmu ninja Ran Samore, pengenin jenan, dok percaya enggak? Berarti masih ada yang mengistiqomahkan mengikuti Sunai Kanjeng, tapi saja yang gak wajib, sunai, Ya, ya? kalau wajib sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Syafi'i tentu pakai nikob pakai tutup ya kamu kan izin intik, intik ya enggak hala poleng pinter ngintik tapi mau diintik <laughs> mantap sapi itu pakai nikob tertutup semua tangannya dibungkus kakinya dibungkus wala sampean tangannya masih terbuka berarti kamu mengikuti matiapnya abih hanifah pa. ingin-ingin pakai matiapnya abih pa. kalau mengikuti matiap abih hanifah kalau mengikuti matiap abih hanifah yuk berdua segera pakai ninjana sama cuma bedanya segera ninjana ada orang di izin logikanya membutuhkan izin orang ini ingatkan izin logikanya ya Nabong lana ngaca ngisin gisini, Makan <guluh> Ini yang saya terangkan biasanya huruf dulu, huruf, Kalimah huruf, apa huruf? Tidak nama, tidak pekerjaan. Kalimah huruf selama lamanya, maafinya kalimah huruf ada? Sebutkan. Materi kalimah huruf ada, sebutkan kalimat. Materi kalimah huruf cuma ada 5 Kalau materi kalimat fiil ada, 10. Kalau materi kalimah isim ada, 11. 11 ditambah 5 ditambah 5. 11 tambah 10 tambah 5. Paham? Ada berapa? 13. Itu matematika kamu yang error. Les 11 16. 10 16. 5 kok 13. 16. Ya? 16. Kan 16. ya 16. 26 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. paham 16. 16. 16. 16 belum pengen tahu tahu beneran sungguh pengen tahu semprit tanya tanya sama Pira sama Pira nah, tanya jatanya nah, di kalangan kalangan tertentu itu ada beberapa orang yang matematikanya memang error dua tambah dua berapa dua tambah dua berapa salah 2 tambah 2, 7 tujuanku hanya untuk kamu ketularan ilmuni pajar Ini pelajari. Heh? Materinya cuma ada 5 doang. Tadi sudah saya sampaikan. Kalimat dan tanda tanyanya di, diterangkan pada halaman 3. Mabni Mu'rob diterangkan pada halaman 5. Kemudian macam-macam Mabni diterangkan pada halaman ke-8 dan ke-9. Eh, Kemudian Ta'aluf diterangkan pada halaman 7. Kemudian diterangkan pada halaman 7. Fa'idah terangkan pada elemen 10 dan 11 Kemudian makna nanti kamu lihat kamus Kalau nggak punya kamus pakai Google Oke, ini sudah semua Kemudian saya akan menerangkan tentang fi'il Apa fi'il? <San> fi'il itu pekerjaan Pekerjaan itu ada masa kemarin Bahasa Indonesia-nya masa lampau Bahasa Indonesia-nya masa kemarin Sama ya? Ada kalanya masa lampau, ada kalanya masanya masa sekarang, ada kalanya masa masa akan datang. Masa lampau pesarapnya mandi. Hal. Masa akan datang. Jadi zamannya fi'il. zamannya kalimat fi'il ada. Demikian. Hmm. Hmm. Masa. Masa itu waktu Well answer demi masa Masa itu waktu eh? Masanya Masanya kalimah fi'il ada? Tiga. Eh -eh. Tapi kalau zamannya Zamannya kalimah fi'il ada? sebutkan Sebut eh. kan? fi'il Itu terbagi menjadi dua Fi'il ada? sebutkan apa Mabni? Apa Mu'rob? Jadi Fi'il Mabni ada tiga Tapi kalau Mabninya kalimah Fi'il Ada lima Ada berapa? Lagi? Lima Kita ulang lagi Fi'il yang mabni ada? Tiga. Mabninya kalimah fi'il ada? Lima. Paham? Hmm, Oke. Okay. Fi'il yang mabni ada tiga. Sebutkan? Fi'il mandi mabni ada berapa? Tiga. Diterangkan pada alaman? Lima. Fi'il mandi, mabninya ada tiga, sebutkan kan? Fatdan, domah, sukun Fi'il mandi, mabni, apabila? Fi'il mabni, mabni, doma apabila? Fi'il mandi, mabni, sukun, apabila? Hmm, Oke, okay. sekarang Fi'il mumbari Fi'il mumbari, mabninya ada? sebutkan. Diterangkan pada halaman ya. fi'il apabila, <tuk dikit> apabila bertemu dengan non-taukit, non-taukit ada, ya. sebutkan, ya. yang takilah contohkan, Ya tribernagias. Ilmu dengan non taukit sakis Hovifah maka mabni maka mabni yang kamu lihat itu jangan ya tripen nonnya disukun wah ya kamu ya itu ya itu ya tripe huruf terakhirnya kan bak nonnya ini adalah non tambahan non taukit non taukit, Hovifah ada yang itu disukun Heh? Ya, driven. Ya, driven, guys. Kamu hampir semangat, toh. Allah akan menolong. manja Manjatnya wajib. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia berhasil. Enggak ada ceritanya sungguh-sungguh gak berhasil. Eh. Oke Fi'el Amar Mablinya ada berapa? Diterangkan pada halaman? Lima Fi'el Amar Mablinya -ma ada empat sebutkan? Fi'el Amar sukun sukunan apabila? Contohkan? ip Idrib, Idribna itu Mabni sukun Fi'il Amar Mabni fatkah apabila Bertemu dengan Nontaukit Idrib, Idriba Idriba ini tidak Mabni fatkah Idriba ini mabni khatun Nontaukit hmm? Jadi Fi'il Amar Apabila bertemu dengan Nontaukit Baik nuntaukit takilah ataupun kofifah, itu hukumnya adalah mabnifatah. Kami itu kalau ngaji, toh tenanan. Tidak ada orang yang ngaji sungguh-sungguh semangat, kecuali apabila dia punya penyakit, maka penyakitnya akan dicabut oleh Allah. Apabila mereka punya dosa, maka dosanya akan dirontokkan sama Allah. Apabila mereka susah Maka susahnya akan dihilangkan oleh Allah Apabila mereka fikir Maka kefikirannya akan dihilangkan oleh Allah Apabila mereka jomblo yang gak laku-laku Maka sebentar lagi akan didatangkan <tik> Fi'il Amar Apabila bertemu dengan Nontau takilah Contohkan Idriban nakiyah, idriban baita, idriban Apabila bertemu dengan nun taukid khafifah, contohkan. Idriban dias, idriban, idribun. Itu semuanya diterangkan pada halaman lima. Hmm. Berarti kalau fi'il Madi itu mabninya fatka domasukun yang mundori, fatka, sukun Yang amar, sukun, fatka, katfu, karfil, ilad, katfun, non Maka, 4, 3, ditambah 2, ditambah 4, ada berapa? 5, 5. Kenapa kok 5? Kenapa kok enggak dijawab 9? 5. Karena ada beberapa magni yang sama Paham? Paham, nih? Paham, nih? Hmm. Ada beberapa mabni yang sama Makanya apa itu? Menghitungnya satu hmm? Coba 3 ditambah 2 ditambah 4 5 nah, Berarti mabninya kalimah fiil ada? 5 Sebutkan? Paham? Gampang. Ya. Angger kumemu dikoloki terus pinter pinter. Angger beripatmu mati terus ya pinter. Yang bermasalah itu toh kamu belajarnya gak sungguh-sungguh, gak semangat itu. Ustaz, setelah saya pindah di Al-Mubarok kok ngajinya rekosone pel. Dulu saya mondok di ini pondok itu enak setiap jam 10 udah selamat tidur Ustaz. dan nah, di sini om malah selamat <tuh> oke kemudian kita pahami fiil yang murab fiil yang murab fiil <tuh> fiil mudarik murab dengan syarat <tuh> kalau fiil yang mabni itu bertemu dengan non tauke dan non jamainas Berarti kalau ada fi'il munduri yang mu'rob Berarti tidak bertemu dengan nuntauke dan nunjamak hmm? Seperti contoh ya Yadribu semisal Yadribu ini adalah fi'il munduri yang sahih akhir Kalau kita tengok pada halaman ke-13 Bahwa fi'il munduri itu terbagi menjadi Sebutkan apa akhir yang soki akhir contohkan ya ribu ya ribu kias yang ribu akhir ada tak yang tak tak tak Ini kalau kamu terus-menerus to keramat sebenarnya, hah? Gimana enggak keramat? tadi pagi saya nggak punya uang sama sekali, ono bisa duduk. Mesti pikir ramu ini. Ada paling dibayari panitia kono, ada ada. Kalau nggak percaya tanyakan nanti sama si syirat. Si, si, si. Um panitiane abai ku syirat. sendiri, hah? Si. itu kalau kamu sungguh-sungguh nanti keluar keramatnya kalau nggak betul-betul, hehe. Cakewis keluar keramatnya, cakil. Mm. Siapa, siapa namanya? Biasanya kalau ada orang ngantuk, mangap ingin ini. Ya. Lakwi ngantuk inginnya begini nak. Kalau kamu pengen jadi, harus hey, siap dibully. Andre tidak pernah dibully karena gaya ini. Alamat orang hebat me. Harus siap dibully. Kalau masih dia santri, kenapa lu kejuk-kejuk? Kenapa lu? Nanti kalau jadi kiai, tawis anti kejuk, <laughs> anti galau. Jadi fi'il Mundori itu ada kalanya yang sohi akhir, ada kalanya yang mutal akhir. Yang mutal akhir ada tiga: mutal alif, wawu, ya. Yang wawu contohkan Yazi. Yang ya contohkan? Ya. Yarmi. VL hmm itu yang hukumnya mu'rob dengan cara tidak bertemu dengan ataupun atau munjamainas itu erobnya ada tiga apa rofa nasab jazm cer tidak ada karena cer ini adalah erob yang khusus masuk pada kalimat oke selesai sudah membahas tentang kalimat fiil cuma perlu dimengerti bahwa jumlah hurufnya kalimat fiil ada yang tiga empat lima enam Artinya apabila ada kalimat fi'il yang jumlah hurufnya kurang dari tiga, maka ada huruf yang dibuang. Ada contoh sun semisal. Sun berarti ada huruf yang dibuang sebelum dibuang bunyinya usmun. Ada ki, ada ki hurufnya cuma satu doang, berarti ada huruf yang dibuang seumpamanya diperlihatkan lafatnya e ki. Hmm. Selain itu enggak ada Oke okay. Ini untuk meneliti rumus Kita lihat Kita lihat metode ini Yang pertama adalah Pahami tentang kalimat dan tanda-tandanya Pertama kali adalah Fi'il mandi Apa tanda-tanda Fi'il mandi? Tanda -tanda Fi'il fi mundori Apa tanda-tanda Fi'il amar? Tanda -tanda fi Seumpama adalah Dorobah Dorobah kalimah apa? fi'il mandi, sebab semua fi'il mandi hukumnya mabni semua fi'il amar hukumnya mabni, kalau fi'il mudori ada yang mabni ada yang mabni, paham? paham. oke, okay. kita ulang lagi, coba 2 ruban kalimah sebab <tuh> mabni sebab Dorobab, mabri apa? Kamu kok tahu kalau ikut itu mabri fatka sebab apa? Sebab tidak bertemu dengan wawu jamaah dan domi Kamu kakak. Itu diterangkan pada halaman berapa? Diterangkan pada halaman 5 Oke, paham? Eh, Kalau dalam pembahasan tentang isim mudori beda dengan isim yang mabli di VL mudori ini ada pembahasan tentang ikrob tentang perubahannya tapi kalau di VL yang mabli tidak ada jadi semisal ada doroba doroba bagaimana perubahannya ya tidak ada uh. VL amar ada perubahannya nggak? tidak ada yang ada perubahannya adalah ilmu Itu saja bila sepi dari non taqid atau non jama' jama'inas. Kamala, kok nggak mau, kok nggak ikut pulang sekalian lah. Ha? Semburu aku, ya. Ustadz berat meninggalkan engkau Ustadz. Oke, jadi kalau kalimat fiil, metodenya kalimat fiil, metode kalimat fiil, materinya ada. Sebelum metode kalimat fiil, metodenya, materinya kalimat fiil, materi kalimat fiil ada. Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Paham? materi yang pertama adalah kalimat dan tanda tanda 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, manusia purba 22, 23, raiso Nah, yang pertama tadi udah dijelasin Kemudian tentang murob mabni eh, yang, yang ada pembahasan murab Itu cuman fiil mudori Kalau fiil amadi sama amar Tidak ada pembahasan murab. Paham gak sampai sini? Ah. Jadi semisal ada yadribu semisal Yadribu kalimat apa? Sebab apa? Tidak. Murob mabni? Sebab? Tidak. Bagaimana perubahannya? kenapa enggak ya yadriba, yadribi karena yadribu, yadriba, karena eropnya kalimat fi'il, ropa, nasot, jazim paham bunga? ini malah topinan asing semangat kok yuk aku seduk Kamu yang ngantuk atau kakean mangan? Ambil nasi satu nampan, Ngomongnya untuk orang empat, nyampe kamar sendirian. coba kalau filenya file murob berarti itu ada pembahasan tentang Eropa. Halaman berapa tentang Eropa? 29 coba buka buka 29 pada eleman 30, 29 itu membahas tentang Erop apa Erop? Erop itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amin yang masuk tidak manfaat atau kira-kira hmm. jadi kalau ada perubahan akhir kalimat seperti contoh ada ada Z misal. Z kemudian berubahnya Zedul, Zedar, Yedin ada Yadribu berubahnya Yadribu, Yadriba, Yadrib. maka ini namanya Erop apa Erop? Erop itu, keterangan Erop itu terletak pada kalimat apa? Isim dan yang Isim, lihat e, ada Erop yang Fi'il, lihat e, ada Erop yang korup pada Erop enggak, enggak ada. Makanya Erop itu khusus pada ISIM dan fi'il Kemudian, kalau sudah mengetahui tentang definisi daripada Erop, kamu harus ngerti Erop ini, ini masuknya itu pada kalimat apa semua? Erop itu masuk pada kalimat apa? Ada enggak Erop masuk pada kalimat fi, huruf? Tidak ada. Erob yang masuk pada kalimat isim ada? Ya. Sebutkan. Erop pada kalima ada? Sebutkan. Contohkan. Erob yang masuk pada kalimat fi'il ada? Sebutkan. Contohkan. Paham, sampai sini? Oke. Sekarang, menyelusuri tentang alamat-alamatnya. Ini. Set. Ini, ada alamatnya diterangkan pada 29 30, 31 32 pertama kali adalah Aeropova Aeropova punya berapa alamat sebutkan Ma Wawu Alif No Aeropnaso punya berapa alamat sebutkan Aeropcer punya berapa alamat sebutkan punya berapa alamat? Apa? Alamatnya Erop itu Terbagi menjadi dua Ada kalanya dengan harokat Ada kalanya dengan huruf. Yang harokat Harokatnya ada? Yang harokatnya ada? Sebutkan Doma Faka Ustad kenapa kok istilahnya enggak erop doma erop fatka erop seperti mabni doma mabni sebab kalau kamu ngomong muni erop doma ya terus nanti enggak adil alibnya bagaimana mesti mary alibnya terus wawunya. terus nunnya mary beda dengan mabni kalau mabni kasro ya memang kasro tidak ada selain kasro so mamanya tau aja yaitu mabni fatka itu pun beda kemabniannya Tapi kalau Erop kan enggak Karena tanda-tanda Eropa itu Lebih dari satu Beda dengan kemabnian Kemabni itu ya cuma satu itu doang hmm. Kemudian Dengerin, dengerin Kemudian Erop Jir punya berapa alamat? Erop Jir punya tiga alamat Sebutkan Erop saja punya berapa alamat? Sebutkan itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya alamatnya pakai harokat, ada kalanya alamatnya pakai huruf. Yang harokat ada, Pak Yang pakai huruf ada, yang pakai huruf ada. Yang pertama adalah mengganti mengganti huruf yang mengganti doma. Huruf bapak. Oh. Ya nomor dua adalah huruf yang mengganti fathah apa? Ayy. yang ketiga adalah huruf yang mengganti kasroh apa? Ayy. yang keempat adalah huruf yang mengganti hadaf apa? yang mengganti sukun apa? hadaf paham? berarti itu ada empat kemudian ditambah satu yaitu Non Berarti alamatnya Alamatnya Erop Yang pakai harokat ada 4 Yang pakai huruf ada 5 Yang pakai harokat sebutkan Doma 4 Yang pakai harokat Yang pakai huruf ada Sebutkan Wahu Alif Ya Non adef non hadif, paham? paham <Susukain> sebuah oh, tanganmu ini ciri-ciri oh penghuni surga hidup di dunia lagumul busro fil hayati dunia wal akhirah ciri-ciri penghuni surga di saat masih hidup di dunia hewannya seneng Hah? sampai wajib ditunggu oh, ini calon bujumu, kita oh, seneng kita wajib kepelek dengerin saya kalau ngaji tenanan atau sebabnya bayangan saya gini, Cing lanang calon mantuku, Cing wedok calon mantuku Gue <tik> aja <tik> entono karo husein Husein nomu umur 18 tahun Gue aja melakukan ini gini Santai deh, santai deh wina nasotroke nasotroke ini lah <laughs> oke okay. jadi alamatnya Erop ada berapa? ada 9 alamatnya Erop rova ada? 4 alamatnya Erop nasotroke ada? 5 alamatnya Erop chair 3 alamatnya Erop chair 2 Empat ditambah sem, ditambah tiga, ditambah dua, sama dengan? sama dengan Paham neng, paham Ini aku mau languin tau ini Gus, paham, Gus Anggir ngomong mau dipaham, bro <laughs> ngomong udah paham, tak terang nonel, melakukan <laughs> aku aja, yang penting seneng. Nah. Hmm. Oke, okay. pertama kali ini, ini tadi udah kita terangkan tentang ekor dan tanda tandanya. Sekarang kita menyelusuri setiap tanda tanda itu. Yang pertama adalah doma. Doma menjadi alamatnya ekor rova terbagi menjadi, sebutkan. Dohiro, Mukot, Dari. apa Dohiro? Apa mungkodero? Kira-kira kan. Ndomandogiro menjadi alamatnya iro profat terletak berapa tempat? Sebutkan. Hmm, ise ada Sebutkan. Cuma tak sedada? Sebutkan. Ndomah mungkodero menjadi alamatnya iro profat terletak berapa tempat? Sebutkan <SILENCIO> nah, wabu menjadi alamatnya Iroh Prova Beberapa tempat? Apa? Asma Sita Asma Sita ada? Itu kalau di jurumi Asma khomsah Kalau di imuniti Asma Khomsa Hela kata si Jiok ngenteni setahun Sijia buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, urusan anu buka, nyampe buka, setahun, buka, tahun buka, langsung buka, dulu buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, setahun buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, Nah, urusan naluk nyepit mondok telung tahun ya, makanya saya itu tahu mikar mikir gigi, doa hijau eh, anjan digewit nok kita gigi, <laughs> pada akhirnya generasi-generasi pinter tidak harus mondok sekian tahun. Kelihatannya saya sombong, kelihatannya jebul-jebul ora sombong. Adapun wangi ngomong jebul-jebul sombong gitu. nah, urusanmu. Orang urusan, Hah? Enggak urusan tuh, ya, biasa. Dulu Nabi Musa pernah sombong, pernah. Sombongnya orang selih bermanfaat. Dulu Nabi Musa pernah ngomong gini: Sabani Israel yang paling alim adalah saya. Sombong ya Sombong. Lalu Allah pun menyampaikan. Argumentasi kepada Nabi Musa Hei Musa Ada hambaku yang alimnya Melebihi daripada alimmu Lalu Nabi Musa pun tanya Ya Allah ya Rob, Dimana mereka ya Rob? Allah mengatakan Bawalah ikan yang mati Nanti apabila Di sebuah tempat ikan itu hidup Disitulah letak hambaku Hah? Nabi Musa bersama dengan santrinya Santrinya membawa keranjang Diisi ikan besar yang mati. Setiap kali santri ngeti. Setiap kali santri ini ngeti, Kok mati terus? Jajah. Kali ngeti. Pada akhirnya kesel. Sangking kesel Istirahat. Di waktu istirahat, ikannya hidup. Gregil, gregil, gregil, Kemudian lari. Santrinya lupa kalau dipesan sama Nabi Musa. Wahai santriku, apabila ikan itu hidup berikan tahu kepadaku Lupa, ini lupa. Lupa yo lupa. Paham lupa? Eh pokoknya lupa yo lupa. Eh lago yo lupa he, he, he. dia jauh-jauh dari Batam nyampe sini. Setor ngantuk hmm? Setelah itu tuh, nabi Musa jalan lagi santrinya jalan lagi Nyampe di sebuah tempat Nabi Musa lapar Udahlah daripada ikannya nggak purip di dimasa, dimasak air dimasak air Muridnya kaget masa Wahai guru Ikannya tadi hidup di sana Lu kok mikirnya kondok saya lupa biasa, uang lupai lebih biasa sampai anda rasa sombong ya kiai yuk sholat lupa memang pun nanti kiai rasa lupa ngono lupai baru kiai manfaatnya gede lupai gue manfaatnya nak bertukaran terus lupa dami meneng nusa umat ini menu manusia manusia itu gak pernah lupa Oh, bertukaran toilet terus sampai eh, mau mati ling terusnya ramai sulukatima makanya Alhamdulillah kamu diberi lupa sama Allah taala. sehingga yang kemarin-kemarin yang susah atau hilang sirna semua pernah enggak kamu giginya sakit? pernah enggak? sakit enggak? ya kalau enggak sakit namanya enggak gigi sakit pengaku enggak mau ini gigi sakit ya berarti sakit kamu kalau giginya sakit apa langkah kamu? apa? apa gitu? Apa beli obat, apa datang ke dokter Apa minta dicopot Hah? Langkah yang Paling baik adalah Inna loha Allah bersama dengan orang yang sabar Ojo oh, di copot Ojo oh, di pocot Pocot apa copot Copot apa pocot Masa Hah? <SILENCIO> kamu itu kalau pengen cerdas, caranya jangan dilepas kemarin kan ada santri putri, datang ke tempatku dia sudah punya anak dua Hah? cerita kalau giginya sakit terus, lalu dilepas di dokter tapi yang satu gantian yang sakit dilepas lagi yang satu sakit lagi dilepas, nyampe enam, nyampe enam dilepas semua, akibatnya nak mengantekin horizon, lebih aja deh, eh gigi gilehem bagian atas bokong konser di bingung dong, enggak eh, bisa, kau pengen ajur caranya, ugitu dunia ono gigi nih, makanya nitokjo, kalau dulu saya pernah gigi saya soket, tak jarga ya, heeh. Saya membuat saya status gigi sakit, obatnya apa? Alhamdulillah, home media sosial ngirimi, kopi menyampe, dapat obatnya, eh, berkeresek ya? ngirimi semua. Tapi gak usah cuma di -bles. ini saya lorot terus takjargi. Lorotnya takjargi, lorot takjargi, terus lorot, eh, saya... takjargi. Padahal gak patut jadi, sembuh sendiri. Lho, penyakit itu kalau dibiarkan. Eh? Ya seperti sopir ngantuk dibiarkan. Engko kenapa ya tangi-tangi tangi, tangi, tangi dewi Percaya enggak? Eh, nek nah, si ngantuk-ngantuk itu jareke engko nek tangi-tangi dewi tapi nah, wis tangi-tangi dhewe. Begitu juga orang sakit gigi. Eh, orang sakit gigi sama sakit hati, sakit mana juga. Hah? Sakit gigi ya. Saya senang sakit hati, apa sakit gigi? Cari <tik> <tik> ini Mansur S. Mansur S menyampaikan dalil <tik> lebih baik sakit gigi ini. <tik> daripada sakit hati. Berarti kan sakit gigi? <giranya> Menurut aku gak sakit hati daripada gigi. <giranya> oh gigi lorongnya ibu, halo. Hebat nih, kayak nyawanya main pecata. <giranya> Itu caranya tuh yang sabar, coba oh copot. No. Nanti kalau kamu lepas, akibatnya kamu ompong. Orang kalau ompong, nanti kalau makan makan itu, loh, makan sengkut-sengkutnya enggak bisa itu hmm? alhamdulillah tidak sempurna semua dan dulu pernah sakit kesel-kesel di sini tak jiar gitu cekut tak jiar ke karemu cekut karemu tak tinggal turun sih lihat sampai cekat cekut, waduh waduh mati aku Ngerti <laughs> Oke. Wawu, wawu menjadi alamatnya Romo Profat tertera berapa tempat? Dua. Yeah. Apa? Yama mudakar salim Atau mulhak bimu Asma sita Ada berapa asma sita? Sebutkan Abuka, abuka hamuka Buka, Yang asli Abuka, abuka, hamuka Bule, hamuki, yang asli. Cuma yang paling takik Adalah hamuki, jangan hamuka Bondok-bondok hamuka Karpe, nggak takik kayak Sheikh Abdul Qodir Jilani, sing takik Cileni untuk Cileni kok kayak ngomong-ngomong di Cileni justru kencan nanti tanggulnya Cileni hehehe City Julekho sing takik City Jaliho yo kencan sing ngomong-ngomong di Julekho kencan daripada apa untungnya padah daripada untungnya larang kencan caranya seperti itu bijak yang benar itu ijali abu nawas cek gen benar abu nu, nu oke okay. Alif menjadi alamatnya iroh profa berapa tempat? Oh. apa coba? ike mutana atau mulhaq bil tanah. non menjadi alamatnya iroh profa berapa tempat? Oh. apa? Alhamdulillah. Sebutkan. Paham? Sekarang irom Nasok Irom Nasok punya berapa alamat? Cuma. Itu dia paling ning Pelajaran saya tadi. Tapa Nanti kalau kamu pulang ke Tangerang, diulang-ulang ini. Ini ada videonya. Kan ada videonya. Ustaz video nonong gilanya itu gen. Di luar sana ada orang dengan ngomong saya yang eh, guyonan sehingga orang mengatakan oh ini gak settingan ini eh, Nah tunggal oh saya nggak cing gak pernah wayang guyon yo guyon wayang nesuyon nesu wayang jotos sobib yo jotos sobrip wayang buat gelas yo batin gelas biar Orang hebat itu orang apa adanya, tapi jangan ada apanya, apa adanya atau adanya apa, ya itu rofak dihafalkan dulu nih, Wih nak, mondok untuk ngeroboh Juni, wih nak, seming, dikayaku ngono enak ya, kayaiku gak ngarah, walaupun no. kayaiku ngarah, kita no. harus kawin umur 15 tahun, walaupun. No. Cuma aku mikir mikir goblok, Pak. Gue dengar, bebek itu ganggu goblok gue ya. Semoga manfaatmu selalu lama,